Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Astro komputer, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya. <gayana> Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada ya. <gayana> dan oke, okay, lanjut kita ke pembahasan video yaitu cara mengatasi keyboard yang terkunci teman-teman. Di sini laptopnya itu apa? Uh, sebelum masuk Windows, dia di tampilan lock screen ya, jadi harus memasukkan password. Tapi, uh, apa keyboardnya nggak bisa ditekan? Diklik-klik itu, kita pencet-pencet nggak bisa gitu, nggak fungsi keyboardnya, teman-teman. Dan mari kita atasi ya, siapa tahu teman-teman ada yang sedang mengalami masalah yang sama, bisa diatasi dengan cara ini oke teman-teman untuk caranya mudah sekali dan ini sangat singkat videonya ya eh sangat singkat lah ya lumayan lama ya <gih> nah ini laptop yang saya praktekannya itu merek Dell ya dan ini memakai Windows 10 nah nanti akan saya contohkan ya seperti apa penampakan errornya itu ya jadi bingung juga kalau misalkan teman-teman enggak enggak tahu caranya gitu kan Nah kita coba hidupkan dulu ya pakai mouse nah ini dalam keadaan seperti ini teman-teman kita enggak bisa memasukkan enggak bisa memasukkan sandi karena keyboardnya itu enggak fungsi seperti itu teman-temannya hmm. nah oke okay. akan saya ketik-ketik nih apa keyboardnya nah, saya akan ketik-ketik ya nah, ini enggak fungsi teman-teman mati gitu meskipun kita tekan apa-apa enggak bisa ini. mati ya teman-temannya Nah untuk kasus seperti ini eh biasanya bisa diatasi dengan cara kita mencopot baterai atau kalau misalkan teman-teman baterainya nggak bisa dicopot bisa diatasi dengan cara kita tekan tombol power selama 10 detik ya Nah tekan tombol power selama 10 detik agar sistemnya mati ditahan jangan dulu dilepas ya sampai 10 detik nah jika sudah 10 detik teman teman sebelum ini dihidupkan pakai tombol power teman teman tekan Windows dan huruf X ya dengan cepat langsung tekan nah ini tuh ini tuh untuk apa tekan Windows huruf X ini jadi untuk merestar program agar keyboard driver keyboardnya itu fungsi teman-temannya agar fungsi dan biasanya pakai cara ini itu berhasil teman-teman jadi si keyboardnya itu fungsi lagi normal kembali ya normal kembali semuanya bisa dan ini silahkan ditunggu saja sampai sampai masuk nah tampilan lock screen seperti ini dan kita coba lagi teman-temannya kita coba lagi Apakah sudah bisa atau belum Nah kita coba ya Oke kita ketik-ketik warna ini nah ini sudah bisa teman-teman Ya, nah ini solusi pertama. Tapi, kalau misalkan teman-teman nih, misalkan udah pakai solusi pertama, dimatiin pakai tombol power, misalkan. Tapi, misalkan masih nggak fungsi, misalkan masih nggak bisa ngetik, Gimana solusinya, Mas? Gitu bisa ditanyakan di kolom komentar ya, atau teman-teman bisa mengaktifkan screen-screen keyboard yang ada di sini ya. On screen keyboard, nah buram ya gambarnya ya. Nah seperti ini, teman-teman tinggal klik aja on screen keyboard nanti keyboard yang di layar ini fungsi ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ngetik sandi pakai pakai on screen ini ya. Seperti ini, jadi jadi bisa masuk deh ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman. Mungkin tuturnya cukup sampai di sini saja. Semoga bisa membantu. Semoga bermanfaat ya, untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama. Semoga masalahnya cepat teratasi. Terima kasih sudah mampir, sudah menonton. Jangan lupa like atau subscribe channelnya ya, agar channelnya bisa lebih berkembang. Teman-teman, kalau misal pun gak mau subscribe, ya nggak apa-apa juga ya. Oke, teman-teman. Eh, sampai jumpa di video selanjutnya Untuk teman-teman Semoga selalu sehat dimanapun berada ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh